Ya selamat pagi, pola hidup sehat khususnya eh, hari ini saya undang untuk kanker ya, walaupun sebenarnya tidak hanya untuk orang kanker ya, modul yang sama ya untuk diabetes, untuk autoimun. Kalau anda masuk ke YouTube ketik Wim Hof Study atau Wim Hof Kanker, Wim Hof Autoimun ya sebenarnya semuanya pola nafasnya sama. Yang berbeda itu penjelasan para dokternya, para ilmuannya, para resesernya. Untuk menjelaskan kenapa kanker sembuh, kenapa autoimun sembuh, kenapa sklerosis sembuh, itu menjelaskan satu metode yang namanya Wim Hof II. Nah, saya ulangi sebentar aja, sekilas ya, di dalam pola hidup sehat ini kita maunya sembuhnya tanpa obat, tapi sembuh karena regenerasi sel yang di-trigger, yang di, yang di, yang di sistem imun yang diperbaiki, metabolisme yang diperbaiki, keseimbangan hormonal yang dicapai, keseimbangan hormonal, hormonal itu terutama nanti dari olah hati, olah pikir. Metabolisme, saturasi pH ideal dari olah nafas Wim Hof. Anda mesti belajar juga nutrisi yang tepat. Kalau yang penting ikutin kayak Pak Wawor Untuk, Ibu Elisabeth Jumbrata juga sudah cukup. Yang mau lebih dalam lagi, yang mau pakai ekonomi diet lebih baik. Untuk regenerasi sel, butuh bahan baku yang namanya asam amino. Anda harus makan protein yang sehat. Simak Pak Wawor ngajari protein sehat. Atau kalau yang yang bukan vegan, Anda bisa bikin W sendiri, buatan sendiri dari susu, tapi difermentasi sehingga asam amino proteinnya dipotong-potong oleh si probiotiknya jadi asam amino atau Anda bikin sendiri aja susu dari kacang-kacangan polong-polongan untuk bahan baku dari regenerasi sel. Sudah makan ini kok enggak baik-baik untuk regenerasi sel untuk metabolisme butuh enzim. Anda bisa makan klasik enzim, bikin klasik enzim, berendam ekoenzim karena ketika berendam ekoenzim, ya, gatel-gatel hilang, banyak orang kanker, mengalami kesembuhan juga karena detoknya luar biasa. Maka ikut gabung ekoenzim, ngepel ngepel pakai ekoenzim, ruangan disterilkan dan dibersihkan dengan ekoenzim, maka udaranya pun bersih karena lingkungannya harus sehat juga. Ini pas mau bulan puasa, puasa juga akan meristak sistem imun. Anda harus ikuti modul deep sleep supaya bisa tidur pulas tidur 8 jam tapi di deep sleep-nya manusia rata-rata hanya 10% sampai 20. Kalau Anda ikut olah nafas, olah hati, olah pikir, Anda bisa deep sleep 50-60% dari total tidurnya, sembuhnya akan cepat sekali, ya. Nah, Jumat yang lalu dengan komunitas kanker juga yang saya undang, ya, saya peringatkan soal jebakan kematian. Yang dimulai dengan hasil pet scan atau Dokter berkata, dan memang benar, ada kanker, mulai cemas. Cemas, naik, menjadi gelisah, menjadi takut, menjadi panik, merasa tidak ada pertolongan, depresi, lalu sistem tubuh Anda shutdown, berpikir nggak ada pengharapan, itu namanya jebakan menuju mati. Anda balik, Anda langsung lompat ke bawah saja. Anda punya iman, Anda punya sukacita, Anda punya pengharapan, Anda yakin sembuh, tidak banyak khawatir, yang penting hati-hati, tidak -hati. usah khawatir, yang penting makan sehat, ikuti sebisa mungkin, bahkan dengan antioksidan yang murah-murah, yang ada di pasar pun, tanpa ada keberatan macam-macam, dengan iman, dengan ucapan syukur, konsumsi, latihan, olah nafas, berbuat baik, Anda mengobarkan belas kasihan, bukan takut kematian, tapi malah kasihan sama orang lain, maka itu namanya Anda sudah masuk wilayah areal kesembuhan. Kenapa butuh olah nafas yang kemarin Jumat yang lalu kita ajarkan olah nafas pelan, ya olah nafas water breathing, ketenangan batin, olahraga pun orang-orang-orang-orang kanker terutama ya olahraganya tuh kalau kayak tai chi, yoga, tapi di saya kan lebih namanya body stretchingnya itu kalau John Kabat-Zinn. Itu bagian dari MBSR, tuh, body stretching itu bagian dari MBSR. Mindfulness. Dalam nanti kalau kita bergerak, matanya ditutup, tangannya bergerak. Kita fokus pada gerakan, nikmati gerakan. Tarik nafas pelan-pelan, nikmati nafasnya, nikmati gerakannya, nikmati engselnya bergerak. Dengan fokus pada gerakan, fokus pada nafas. Kita lupa kanker, lupa utang, lupa dulu dikhianati lupa istri suami atau istri selingkuh. 30 menit aja kita hidup hanya pada detik ini. Saat ini namanya momen present, itu hormonnya udah luar biasa. Kalau Anda simak modul MBSR atau masuk ke YouTube aja, ketik MBSR "neuroscience", itu gimana orang di, di, di setelah MBSR masukkan scanning di MRI otaknya ya, di scan otaknya itu bagian-bagian otaknya, bahkan ada insula namanya itu yang mengatur sakit dan tidaknya tubuh, memproduksi seperti painkiller. Ya sakit hilang, makanya ada, ada meditasi dengan judul No More Pain. Saatnya di dunia ini nggak ada lagi rasa sakit. Kenapa? Rasa sakit bisa dikendalikan lewat berpikir dan berasa hanya detik ini saja. Kesusahan hari ini cukuplah. Kesusahan hari ini tuh hari ini tuh sih bisa diterjemahkan lebih tepat lagi. Kesusahan present moment. Jadi sebenarnya Alkitab juga mengajarkan untuk kita hanya berpikir hari ini. Tidak banyak jangan-jangan jangan-jangan kalau-kalau kalau-kalau kalau-kalau khawatir naik jadi stres naik jadi panik jebakan kematian. Tujuan itu semuanya adalah olah hormon. Nah, orang kanker jangan tambah lagi dengan segala macam ketakutan dan kepanikan stres. Kita kurangin yang kita bisa kurangin kerja ya semua ini karena ini mengulang sebentar ya detailnya udah Jumat lalu akan mempengaruhi autonomic nervous system dan somatic nervous system yang kita mau fokus saja pada autonomic nervous system orang ticmium, kista kanker juga diabetes orang sakit sebenarnya kebanyakan kekurangan parasimpatetik yang tetap trigger dengan salah satunya nafas pelan. Nah, sekarang gimana dengan nafas Wim Hof? Saya ambil ada analisanya Dr. Stan Abberg ya. Kalau Anda nafas water breathing atau anak kecil belum pernah sakit di bawah remaja atau di bawah SD, sekarang anak SD juga sudah mulai banyak masalah, anak-anak yang tidak ada utang, tidak ada tagihan, tidak ada putus cinta, belum ngerasain stresnya sekolah, PR, dan sebagainya, atau punya orang tua tidak galak, maka mereka, orang-orang bahagia, itu nafasnya itu teratur. Bisa saja tarik 5 detik, buang 5 detik. Tarik, tarik 2 detik, buang 2 detik. Itu stabil dan teratur. Tubuhnya udah pasti alkali. Statusnya homeostatis, balan, konheren itu seirama antara nafas, gerakan, denyut jantung, suasananya rileks dan itu sehat. Ini adalah nafas water breathing. Yang orang-orang sudah mulai stres, punya masalah segala macam, nafasnya tidak koheren, tidak balan. Nah, modul sebelumnya, kita menggunakan water breathing untuk menstabilkan ya, simpatik dan parasimpatetik. Nah, sekarang gimana dengan Wim Hof? Wim Hof ini ekstrim. Olah nafas Wim Hof yang nanti kita akan praktekkan. Tarik, buang, tarik, buang. Ya, Tariknya lewat hidung, kuat-kuat. Buangnya lewat mulut, kuat-kuat. Jadi nariknya kuat. Wah, wah, lihat ada lihat dia kadang dia pakai lima, Hmm, bah, hmm, dua puluh lima, dua puluh Wah, gitu ya. Itu ekstrimnya sampai kadang bisa seperti itu. Kalau Bim Hof sedang di, dengan para anak buahnya sedang ada di gunung salju pakai celana kolor, nggak pakai baju, nggak pakai kaos. Yang wanita, bahkan maaf nih, kayak pakai, pakai pakai baju berenang aja. Ya orang Jawa bilang pakai kutang aja. Itu di tempat bersalju, maka mereka tarik nafas. Wah, nah, gitu ya. Nah kita tidak se ekstrim itu. Kita hanya tarik nafas. Wah, lega. Tarik nafas buang, bah, lega, ya waktu buang boleh bilang lega atau dalam hati lega, itu olah nafas Wim Hof, tarik hidung, buang mulut. Nah ini sebenarnya tarik olah nafas Wim Hof yang merah ini, ya saya ulangin lagi, ini nafas biasa tapi yang teratur atau sekarang kita water breathing, maka ini water breathing ini tiap dua jam sekali nggak masalah. Wim Hof sehari dua kali aja. Kenapa? Ini adalah onal nafas yang tidak biasa. Tarik, buang, tarik, buang. Ini namanya nafas yang dipaksakan, tidak seimbang, bikin stres. Tetapi ada tetapinya. Kenapa kita lakukan? Karena setelah 30 kali tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, ya, maka kita buang-buang-buang sampai habis, sehabis mungkin. Kalau ini juga stand standbrok mengajarkan sehabis mungkin lalu tahan sekuat mungkin. Yang baru ikut kalau tahan nafas, setelah buang, ya, buang, buang, buang, buang, buang, buang, tahan. Yang kuat 40 detik, 40 detik. Nanti abah-abahnya 40, lalu 50, lalu 60, lalu 70. Jadi kita 6 rit sampai terakhir 90 detik. Tapi yang baru ikut, Anda mungkin cukup 3 rit, atau kalau mau nyoba 6 rit, yang penting tahannya sekuat mungkin. Karena waktu tahan, itu saturasi akan turun. Nanti saya tunjukkan saturasi saya, waktu tahan nafas, saya akan tahan setiap ritnya sekuat mungkin. ya. Anda bisa lihat mungkin saturasi saya enggak tahu hari ini bisa berapa. Kemarin bisa sampai 35 sampai 40 sampai. Jadi itu berbahaya sekali. Orang kanker nggak boleh hipoksia. Minimal harus di atas 95. Tetapi terapi hipoksia justru menyembuhkan hipoksia. Jadi kalau orang kanker saturasinya cuma 95, 94, mungkin seumur hidup ada kambu-kambul lagi. Jadi masalah hipoksia harus diatasi dengan terapi hipoksia. Ya, dan terapi hipoksia itu yang, yang penting justru adalah kalau kemarin saya jelaskan dengan teori pendulum, gitu ya, nah, sama, ya. Jadi supaya naik, ini harus diayun dengan kecengkung, gitu ya. Maka begitu kita namerit tahan nafas satunya turun ke bawah, makin dibuang, habis, huu, nanti pasti makin turun. Tahan lebih lama turun lagi nah, kalau 6 merit mungkin rate pertama turun dari 98 turun 92 yang kedua 80-an yang ketiga 70-an yang keempat 50-an rate yang keenam mungkin udah sekitar 30-40 bahkan oximeternya mati itu berarti di bawah 30 berbahaya berbahaya anda bisa blank anda bisa uh, stroke anda bisa kalau nggak naik ada otaknya blank pikun hilang ingatan waktu saturasi turun ada bling begitu bisa langsung pingsan ya maka, Bimpor dua ini harus pakai latihan, harus pakai pendahuluan. Gak boleh orang kalian, gagal jantung, gak boleh orang yang penakut. yang takut, bro. Gede pingsan. Nah, kalau itu terjadi, mungkin kalau yang baru pertama kali ada bolehnya, ada boleh juga panggil anak, panggil suami, panggil membantu untuk mendampingi Anda di sebelahnya. Kalau pingsan, maka cari minyak minyak kayak orang pingsan aja ya. Mau di na pernapasan atau cari minyak wangi, minyak kayu putih, tempel hidungnya supaya dia sadar ya itu kasus ekstrimnya bisa terjadi seperti itu karena kita tahan nafas sekuat mungkin dan saturasi akan meluncur ke bawah maka simak modul ya penjelasannya ancamannya hati-hatinya apa bahayanya apa itu semua dijelaskan di modul workshop Wim Hof. ya nah ini saya harap di sini semua orang-orang yang pernah mendengarkan kalau belum masuk ke YouTube ketik aja workshop Wim Hof dua Jarot. ya nah Waktu hipoksia itu, kita tarik nafas, terus tahan 15 detik. Pada saat tahan itu, kadang pusing lagi. Glieng, itu biasa. gitu ya Ada tahan, 15 detik, lalu tarik nafas relaksasi. Nah Nafas relaksasi itu tak ambil dari nasihatnya Stenberg ini. Kalau Wim Hof, nggak pakai relaksasi. Di kelompok-kelompok lain juga ada yang pakai nafas ketiga. Dulu saya pernah ikut kelompok lain yang berbayar juga. Ya 30 kali, buang, bu, tarik, buang, tarik, buang. Buang, tahan. Sekuatnya, 40, 50, 60, detik, istirahat satu menit, ya istirahat. Tapi ini sternberg nanti saya tunjukkan dia mengajarkan untuk relaksasi, ya. Nah waktu kita tahan nafas, kita hipoksia secara sengaja, ya itu akan memicu yang namanya hormon pertumbuhan. Saat kita tahan nafas sekuat mungkin, hgh, hgh itu hormon hormon growth, ya, hormon pertumbuhan ini meningkat itu gunanya eh, terapi hipoksia ada guna yang lain ya nanti pernah dijelaskan di modul jadi saya cepetin aja tapi apakah stres itu bagus karena olah nafas Wimbov 2 ini termasuk force anbalan dan stres ya stres itu bagus untuk stimulasi termasuk kayak kita body stretching yang pakai beban yang pakai taliban begini ya yang saya peragakan kalau ada itu pagi hari Anda sering lihat saya olah nafas pakai beban tujuannya otot saya naik yang turun lemak saya yang turun visceral fat saya berat badan saya misalnya sama sama enggak naik berat badan tapi komposisinya berubah visceral fat turun dari 15% menjadi 10% dan ototnya naik dengan perubahan komposisi itu usia saya makin muda kan kita kira gitu ya sekarang udah 33 tahun saya berjuang untuk punya usia biologis 30 tahun. Saya harus perbaiki lagi komposisi tubuh saya. Nah, itulah kenapa butuh stres. Itu untuk otot. Peringatannya adalah lagi, sekali lagi, untuk bimbo dua ini, orang yang punya masalah jantung, Anda hati-hati. Atau sebaiknya nggak ikut dulu, ngeliat dulu aja, mundur ke belakang modul bimbo 1. Pagi ini kita bimbo dua. Yang punya masalah dengan jantung, Anda ngeliat saja, atau ikut pelan-pelan, tahan nafas sekuatnya coba-coba tahan 10 detik, tahan 20 detik, seperti itu ya. Nah, apakah stres itu bagus? Stres yang bagus itu adalah stres yang jangka pendek, yang tujuannya adalah untuk menstimulasi ya, seperti orang latihan otot. Stress stres yang tidak bagus itu stres yang kronik yang berasal dari emosi. Stres karena mertua, karena suami, karena utang, dari emosi dari dari pihak luar ada excess ke, ke fisik ya itu yang me, itu destruktif itu merusak tapi stres yang sengaja sebagai terapi ya maka justru ini meningkatkan hormon pertumbuhan bahkan yang paling penting ini bukan hormon pertumbuhan ada satu lagi yaitu stres yang yang sengaja sebagai sebagai Pelatihan itu normal, itu untuk meningkatkan tubuh kemampuan adaptasi, itu sehat, itu konstruktif, ya. Nah, ketika kita hipoksia itu kondisi yang tidak baik, tapi sengaja terapi. Jadi stres yang terapi, yang sebagai terapi itu akan memicu tubuh berpikir terjadinya regenerasi sel ketika tidak kondisi darurat istilahnya ya. Kita sudah makan asam amino, protein, makan W makan antioksidan, makan ini ini tapi tubuh kadang dengan itu semuanya dia berpikir kondisinya oke-oke okay -okay aja. Tidak di-trigger untuk regenerasi sel, maka disebut degenerasi. Dalam kondisi nyaman, zona nyaman. Dengan di-trigger stres, tubuh seperti berpikir, "Uh, bahaya nih, kekurangan oksigen. Wih, ada bahaya nih." itu memicu yang namanya regenerasi sel kayak didorong awareness atau awareness maka ada ada pelajaran namanya energi kebangkitan kekuatan energi kebangkitan yang kayak kayak miracle karena orang disadarkan ya nah itu caranya gimana ya terapi hipoksia salah satu caranya untuk membangkitkan kesadaran tubuh bahwa tubuh perlu diperbaiki banyak banyak orang makan ini makan itu dan jelimetnya minta ampun, duitnya minta ampun, mahalnya minta ampun ya tidak sembuh-sembuh gitu ya. Anda perlu stres yang terkendali yang berasal bukan dari eksternal yang di eksternal itu diselesaikan. Stres karena mertua, karena keadaan baik diselesaikan secara sistematis atau kayak utang yang lu dibayar selama 15 tahun ya kesembuhannya dari mental. Itu kenapa ada modul dari saya itu mental healthy. Ya, olah hati, olah pikir, olah rasa, menghadapi pencobaan, menghadapi ujian, menghadapi utang. Kalau itu nggak bisa selesai, ya, tambuh lagi, tambuh lagi, tambuh lagi, tambuh lagi. penyakit apapun, mau GERD pun, mau olah nafas sampai ngeden, ya GERD-nya tetap GERD. Tapi begitu mentalnya disembuhkan, makan, makan yang normal saja, GERD-nya hilang. Jadi, karena stres yang dari luar, itu kronik, itu destruktif, itu merusak. Ini pun kita atur, gitu ya. Kita olah, kita ajarkan bagaimana mengatasi stres yang kronik, yang bersifat destruktif, yang berasal dari luar diri Anda. Tapi sekarang kita sedang terapi stres, termasuk memberikan stres pada tubuh dengan cara hipoksia, kekurangan oksigen, bahkan pada level yang sangat berbahaya. Anda di rumah sakit, saturasi di bawah 92, itu suster datang pasang tabung oksigen. Sementara saya bermain-main sampai 30. Anda bisa bayangkan betapa bahayanya. Itu kayak orang menyelam air. ya berenang oke okay. tapi nyelam enggak bisa naik mati tapi itu hanya beberapa detik dalam hidup saya kalau sehari 24 jam sehari dua kali bahkan kadang-kadang sehari sekali sebagai terapi untuk menstimulasi regenerasi jangka pendek sengaja nah yang lebih penting lagi selain menstimulasi terjadinya regenerasi sel supaya tubuh tidak dalam kondisi yang nyaman terus nyaman tuh perlu tapi kalau terus menerus dia berpikir tubuh tidak memiliki alasan untuk menjadi lebih baik dengan satu kata disebut degenerasi maka berbulan bulan nggak ada perbaikan nggak ada perbaikan maka perlu terapi stres sehari sekali aja oke okay. makanya kalau saya bimob itu udah sehari sekali aja sebelum makan pagi mau lebih yakin lagi oke okay, sehari dua kali maksimum selebihnya anda mbsr mbsr mbsr mbct mbsr mbct banyakin lagi ya nah apa sih gunanya kita sampai tahan-tahan nafas ini? Yang lebih penting lagi adalah selama ini Anda hidup dengan sebuah pattern pola yang begitu terus, nggak ada perubahan pattern, maka nggak ada perubahan metabolisme, nggak ada perubahan sistem imun, orang autoimun gak sembuh-sembuh. Kenapa orang autoimun bisa sembuh dengan Wim Hof 2? yang kesaksian ke saya aja udah berapa belas, belum lagi yang di dunia internasional atau di Wim Hof sana ya, karena ada perubahan pattern dalam metabolisme tubuhnya. Hormonalnya kayak di burst, ya, dipicu, tapi setelah itu mencapai keseimbangan. Nah, yang menarik lagi, yang paling penting dari olah nafas atau metode Wim Hof ini terjadinya survival circuit. Bahkan Anda simak penjelasan Dr. Stanbrook ini, itu namanya ada sampai orang itu sebut memicu survival gene manusia. Dari zaman purba dulu, semua manusia sebenarnya punya yang namanya survival gain. Untuk bisa survive. Maka disebut namanya survival circuit. Tapi dalam kondisi nyaman, gain ini tidak aktif. Gimana mengaktifkan survival gain sehingga manusia akan punya kemampuan menghadapi bencana, menghadapi kondisi susah, termasuk diabetes, minum kista, kanker. Ketika orang masuk dalam kondisi tertentu, yang dipaksakan tapi dengan sengaja maka itu akan ini yang paling penting di dalam di dalam survival circuit ini masuk di dalamnya di antaranya adalah natural killer cell sama T cell yang selama ini nggak aktif menjadi aktif lalu natural killer cell bekerja kan, sel kanker dibunuhi sama mereka maka jangan heran orang yang olah nafas, misalnya Wim selama tiga bulan di PET scan bersih kalau bersih ya nggak perlu kemoterapi nggak perlu radiasi tapi harus konsisten setiap hari jangan ada bolongnya ya sehari sekali aja bagus daripada kadang tiga kali kadang enggak dan bahkan juga brain stimulation jadi ada penelitian mengenai Wim Hof di mana insulanya meningkat pen insula itu otak bagian otak yang mengatur painkiller dan seterusnya ya nah sekarang bagaimana dengan mind focus Wim Hof itu mengajarkan breathing teknik mind focus sama ice bathing nah main fokus itu di mana secaat dengan jumlah input sensor yang masuk begitu banyak ke otak anda maka caranya harus diberi shock harus kondisi ekstrim untuk sejen sejenak shock ekstrim ini akan menaikkan otak bagian depan yang namanya frontal loop aktivasi jika itu terjadi, maka akan menghambat simpatetik. Tetapi bisa juga terjadi hipersimpatetik, tapi tunggu. Setelah hal itu terjadi, maka yang terjadi adalah rebound parasimpatetik. Manusia orang sakit, kebanyakan kurang parasimpatetik tune. Yang sampai dengan olah nafas macam-macam, gitu. tapi kadang perbaikannya pelan, maka butuh yang namanya mind focus yang ditrigger dengan shock terapi. Apa shock terapinya? Kalau Wim Hof itu terapinya dengan nyemplung ke salju, berendam air es. Pada saat orang berendam air es itu akan shock terapi, tapi juga sangat ekstrim fokus. Nggak pasti nggak mikir utang, nggak mikir tagihan, nggak mikir besok mau digemong, nggak mikir saya udah beli brokoli apa belum. Ya, nyamikir gimana nih? Kalau saya kedinginan gimana? gitu ya tiba-tiba. Nah, mungkin akan kedinginan bener, tapi begitu atur nafas. Ternyata terjadi ribuan para simpatetik dan tidak kedinginan walaupun berada di A.R.S. Itu menjadi sebuah pengalaman, kebangkitan kesadaran bahwa saya bisa lawan dingin. Kalau anda bisa lawan dingin, anda bisa lawan kanker, anda bisa lawan stres, anda bisa lawan utang penagih, anda bisa lawan orang jahat dengan mindset yang sama. Karena mindset, pikiran, otak itu yang mengatur seluruh hormon. Sehingga kenapa si Wim Hof ini bisa berendam di salju dengan begitu lama sampai ada yang film yang sampai 1 jam 45 menit. Karena tubuh dia di dalam es. Tubuh dia stabil di 37 derajat. Orang lain ya naik turun, naik turun, naik turun. Wuh, begitu lalu sakit. Dia 40 tahun, Wim Hof nggak pernah batuk, nggak pernah pilek. Nah, sekarang gimana? Pertanyaannya kalau, Pak, kita di Indonesia apa nggak ada salju? Nah, ini yang menarik dari dokter stand act ini kondisi untuk tujuan yang sama sebenarnya itu kita bisa dengan yang lebih lembut makanya dia menyarankan namanya form the softest cara yang lebih moderat lah gitu ya puasa jadi puasa ada puasa 30 hari, puasa 20 hari, ini pas bulan puasa ya, ada puasa, ada kelaparan, tahan laparnya itu seperti kayak kondisi darurat di mana regenerasi sel dipicu maka menarik ya bahwa orang di muka bumi ini kanker terendah itu di Timur Tengah. Padahal di sana makan daging loh. Anda pergi ke Timur Tengah, Anda masuk aja ke Google ketik lowest, kanker lowest country in the world. Bahwa bahasa Indonesia aja lah, kanker terendah di muka bumi negara mana? Muncul lah yang namanya Emirat Arab, Dubai, Timur Tengah. Mereka makan daging merah. Nah, analisanya apa? Kenapa di Timur Tengah bukan di Swiss? Atau di New Zealand yang orang makan sehat. Nomor satu adalah rempah-rempah. Maka jangan tidak makan rempah-rempah. Maksudnya yang diabetes, jangan sampai pengennya, nggak ada karbonya, rempah-rempah pun dianggap sumber karbo. Itu karbonya sedikit sekali. Anda makan makanan dengan bumbu, makan telur kasih bumbu, Anda makan ikan dikasih bumbu, semua bumbu tadi pasti nggak lebih dari 25 gram dalam satu hari. Karbonya. Kalau toh bumbunya 25 gram, kan karbo dalam bumbu berapa persen? Jadi itu aman. Jangan sampai hanya mengejar sembuh diabetes, tapi bonusnya kanker, dan nanti diabetesnya pas kankernya muncul, itu muncul lagi. Rempah-rempah. Di Timur Tengah itu ekstrim. Spicy banget. Yang kedua apa? Puasa. Anda masuk YouTube aja atau masuk Google, cari artikel penjelasan kenapa di Timur Tengah kankernya terendah di muka bumi, dan bukan Swiss, bukan Spanyol, bukan Skandinavia. Fasting. Lalu ada heat short. Nah, heat ini adalah seperti sekarang ini. Ya. Training-training untuk olah nafas, Anda secara pendek, enggak panjang-panjang, hanya 6 ritm, enggak perlu 12. Ya. Kita akan olah nafas praktek segera ya, waktunya udah cepat, saya harus berangkat. Jam 7.30, praktek sampai jam 7 lalu selesai. Ya, Nah, untuk selain berendam air salju, maka menurut Dr. Stone Eckbert itu bisa dengan puasa, dengan latihan Wim Hof 2, breathing itu Wim Hof 2, bahkan bisa bukan dengan mandi air panas tapi dengan mandi air dingin tapi air panas atau sauna. Itu fungsinya sama untuk shock terapi. Masuk sauna sampai kepuanasan sampai keringat itu sama akan masuk membuat orang dapat yang namanya yang dikejar itu sebenarnya dari hal ini adalah survival circuit mengaktifkan T cell, mengaktifkan natural killer cell. Jadi harusnya kanker tuh nggak ada di muka bumi kalau natural killer cell-nya aktif. Tapi gimana masalahnya mengaktifkan? Makan sehat tidak mengaktifkan natural killer cell. Jadi ada diet sampai kayak apapun, ketatnya, mahalnya itu tidak mengaktifkan natural killer cell. Maka orang kanker perlu sekali olah nafas. Olahraganya body stressing yang nyaman supaya hormonnya seimbang. Karena kelebihan hormon kayak estrogen ya kanker payudara malah Ya ada perlu olah nafas ketenangan batin atau main fokus, main fokus tapi main fokus itu di sebelum ketenangan batin di shock terapi dulu. Baru setelah itu kita olah nafas MBSR, MBCT. Shock terapinya boleh pilih, ya kan? Ke salju susah, berada air es, RS susah, anda bisa sauna, anda bisa puasa, terjun payung, balik jumping, itu sebenarnya hanya untuk shock terapi. Tapi setelah itu akan masuk dalam relaksasi. Makanya orang kadang-kadang memang takut, kan? Main, main jet coaster, jambi itu. Begitu selesai, sampai di bawah. Ada, ah, lega banget nih. Ah. Nah, itu waktu lega banget, hanya fresh. Itu sebenarnya ribon para simpatetik. Setelah ketakutan sebentar, stres sebentar, bahkan mungkin waktu jet coaster teriak-teriak. Wow! begitu selesai ada ada gitu ya ah senangnya metakabun badannya segernya luar biasa itu ribbon para simpatetik hari ini kita lakukan bukan dengan itu dengan ribov breathing 6 rit Anda stres, begitu selesai ah lega banget oke kita langsung praktek ya olah nafas ribov enam rit yang baru pertama kali Anda Ikut-ikutan aja, dalam arti nahan nafasnya sekuatnya. Itu aja yang penting, ya. Nahan, nahan nafasnya sekuatnya. Selebihnya ikutin di apa-apa. Untuk yang pertama, Anda nggak usah bingung nafas perut, nafas perut, atau dada terbaik memang nafas dada, eh, nafas terbaik memang nafas perut. Tapi Anda nggak usah bingung soal nafas perut atau nafas dada, Anda tarik lewat hidung, Anda buang lewat mulut. ya Nah, yang puasa mungkin yang agak jadi nggak jadi enak, ya, karena kalau buang lewat mulut itu jadi haus mungkin yang puasa udahlah ya buangnya mungkin nggak usah habis-habis banget nggak apa-apa cuma tahan jadi harus lebih lama atau kali ini ya mungkin saturasinya nggak turun rendah-rendah banget enggak apa-apa ya tarik lega tarik laga. ya nggak usah kayak bah, bah, bah, bah, bah. itu hp kaca bah, bah. basah uap air jadi akan menghabiskan banyak udara banyak banyak air dalam tubuh Olah nafas di ini bikin haus. Kalau puasa, memang idealnya ya malah mungkin 2-nya dipindah sore. Ya, karena sore sebelum buka puasa daripada ngabuburit, bimboh 2. Karena bimboh dua tuh bagusnya perut kosong. Tapi kalau Anda nggak ada masalah dengan dehidrasi, diakali waktu malam hari minum airnya cukup banyak, ya bisa masih bisa dua kali. Kalau nggak sore hari aja sebelum buka puasa, ngabuburitnya diganti dengan olah nafas di bimboh. Pas perut kosong itu yang terbaik boleh tidak dada, boleh nafas perut, tarik hidung, buang mulut, tarik hidung, buang mulut. Hanya pas relaksasi. Relaksasi itu pas tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Oh ya, tadi saya lupa enggak menjelaskan ya. Jadi kalau si Stan Eckborg ini gitu ya, dia men menyarankan ya, setelah Wim Hof 2, setelah water breathing Wim Hof dia mengajarkan nafas relaksasi, seperti yang saya ajarkan. Karena yang saya itu ngambilnya dari dia, ya, saya belajar di beberapa kelompok. Tidak pakai relaksasi, relaksasi itu yang tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, tarik lima, buang lima, tarik delapan, buang delapan, atau minimal tarik pelan-pelan. Buangnya pelan-pelan itu sekuatnya berapa? Tarik empat, buang empat itu untuk menstabilkan ekstrimnya. Tarik buang, tarik buang 30 kali ini termasuk ekstrim, termasuk tidak normal dan waktu tahan sekuat mungkin, maka diakhiri dengan relaksasi. Oke, kita mulai ya. Karena waktu, cukup sekali. Kita kayak nabrak waktu. Oke, kita mulai. Wim Hof 2. Mungkin nanti kalau karena waktu, nggak jadi menit, saya potong aja, sesuai dengan waktu yang ada di saya. ya. Oke, kita mulai. Nanti pas tahan nafas, jangan lihat saya atau ikuti saya. Karena saya nanti akan tahan nafasnya sekuat mungkin. Jadi waktu hitungan tarik nafas, saya masih akan diam tapi saya akan tunjukkan saturasi saya ya. Oke, kita mulai. Tarik nafas, nimbof 2, 6 rek. Setiap repetnya 15 kali nafas pelan-pelan, 30 lebih cepat, tarik kuat-kuat, lalu dia habis, lalu tahan sekuat mungkin. Tapi kalau mau mengikuti apa-apa, maka mulai dari 40 detik, 50, 60, 70 sampai 80 detik. Tapi jangan dipaksakan ya. Setelah ditahan, maka tarik nafas tahan lagi 15 detik, lalu kembali nafas pelan-pelan. Uh, ya, kita akan uh, mulai. Klik yang pertama, tarik nafas dalam-dalam, terus -dalam, tahan sebentar, hembuskan lagi. Tarik nafas dalam-dalam, kuat mungkin. Tahan sebentar. Buang lagi. Tarik lewat hidung. Kuat-kuat. Tahan sebentar. Buang lagi. Tarik lewat hidung. Pelan-pelan. Tahan sebentar. Buang lewat mulut. Tarik nafas. Pelan-pelan. Boleh tahan sebentar. Buang lagi. Tarik nafas kehidupan. Menyembuhkan tubuh alkali, buang lewat mulut. Tarik nafas, dari Tuhan gratis, sehat hembuskan lagi. Tarik lewat hidung, tahan sebentar, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas, menyembuhkan tubuh alkali, saturasi penuh, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas, menyehatkan, menyembuhkan, hembuskan lagi lewat mulut. Tarik nafas, pelan-pelan, tubuh alkali, buang lewat mulut. Tarik nafas, saya sehat, saya sembuh, itu pasti, buang lagi. Tarik nafas, saya sehat, tubuh alkali, saya sembuh, buang lagi. Tarik nafas, saya sehat, saya pulih, tahan sebentar, buang lagi. Tarik nafas, pelan-pelan, tahan sebentar, buang lagi. Yang ke-16, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas. kehidupan sembuhkanku, nafas kehidupan pulihkanku, nafas kehidupan saya sembuh, nafas kehidupan tubuh saya alkali, nafas kehidupan saya sehat, nafas kehidupan saturasi penuh, nafas kehidupan hmm. saya dipulihkan. Tarik nafas. Hembuskan lagi. Tarik lewat hidung. Buang lewat mulut. Tarik lewat hidung. Buat lewat mulut. Tarik dengan semangat. Buang CO2. Tarik oksigen. Buang CO2. Tarik nafas. Darah mengalir cepat. Tarik nafas sirkulasi darah diperbaiki tarik nafas metabolisme tubuh sembuh tarik nafas hormon-hormon seimbang -hormon tarik nafas energi tubuh pun diproduksi tarik nafas saya sembuh tarik nafas saya sehat tarik nafas lepaskan lagi Tarik nafas, tubuh alkali. Tarik nafas, saturasi penuh. Tarik nafas, 40 kali. Tarik nafas, menyembuhkan, Tarik nafas, saya sehat. Tarik nafas, saya pulih. Tarik nafas yang terakhir, sekarang tarik pelan-pelan, sekuat -pelan, mungkin, bisa tarik sampai penuh, terus, tahan sebentar, lalu buang sampai api, boleh ditip, tahan sebentar, 40 detik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Lihat pelatihan olah nafas, kami sehat, kami sembuh tubuh kami alkali. Terima kasih lewat olah nafas, sirkulasi darah dalam tubuh lancar, sirkulasi energi lancar, dan kami menjadi sehat. Siap-siap, sekarang tarik nafas. Tahan 15 detik. Kalau Anda fly, itu biasa. Pusing, itu biasa. Tahan saja sebentar. Hembuskan lagi. Lalu kembali ke tarik nafas pelan-pelan. Jadi kita baru saja selesai rate yang pertama. Silakan seperti orang olah nafas, relaksasi. Boleh angkat tangan, tarik nafas pelan-pelan, tangannya diangkat, lepaskan lagi sambil tangan diturunkan. Tarik nafas, tangannya diangkat, pelan-pelan, tarik kembar. Tangannya diturunkan lagi seperti orang habis berlari terengah-engah. saya kita tarik nafas pelan-pelan, tangan -pelan, diangkat sampai penuh, lepaskan lagi pelan-pelan, tangan -pelan, diturunkan, tarik nafas boleh tangan diangkat, dada terbuka, tangan ditarik sampai ke samping boleh, biar nariknya penuh, tahan sebentar pelan-pelan. Nah, kita akan lanjutkan dengan 15 kali pelan-pelan dengan ritme ya seperti relaksasi 15 kali lalu 30 kali dengan sedikit lebih cepat. Sudah kembali Tarik ke nafas, pelan, pelan Tahan sebentar. Lepaskan hmm. lagi. Tarik nafas boleh tangan diangkat kalau mau, tangan direntangkan tahan sebentar, pelan-pelan, lepaskan lagi. Tarik nafas, tangan diangkat, boleh ditentangkan ke samping, dada terbuka, lepaskan lagi, boleh pelan-pelan juga. Tarik nafas, tangan diangkat, tarik ke samping, dada terbuka, lepaskan. Boleh dihembuskan, boleh pelan-pelan sampai saatnya. Tarik nafas lagi, tangan diangkat, boleh tarik ke samping, dada terbuka, lepaskan lagi. Tarik nafas kehidupan supaya alkali, saturasi penuh, darah mengalir, lepaskan lagi buah racun, buang CO2. Tarik nafas, nafas kehidupan menyembuhkan, menyehatkan tahan sebentar, buang CO2, buang racun, buang khawatir tarik napas lagi, pelan-pelan sampai penuh tubuh alkali, tahan sebentar, buang lagi buang racun, buang khawatir tarik napas pelan-pelan, kita sehat, kita kuat tubuh alkali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 Buang lagi. Tembuskan. 15 kali. Tarik nafas. Menyembuhkan. Kita sehat. Kita dipulihkan. Buang CO2. Buang habis racun. Sekarang lebih cepat. Tarik nafas. Tembuskan lagi. Tarik nafas. Buang lewat mulut. Tarik lewat hidung. Kuat. Buang lewat mulut. Nafas kehidupan saya sehat. Nafas kehidupan saya kuat. Nafas kehidupan saya sehat. Nafas kehidupan 100. saya sehat Nafas kehidupan saya 100. sehat 100. Nafas kehidupan alamat kolastik lancar. Nafas kehidupan Alatnya, tubuh saya alkali. Nafas kehidupan, tubuh saya sehat. Nafas kehidupan, virgulat darah lancar. Nafas kehidupan, distribusi nutrisi sampai kesel. Nafas kehidupan, hormon-hormon sepertimbang. Nafas kehidupan, metabolisme tubuh menjadi baik. Nafas kehidupan,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 Saya sehat, tarik nafas Saya sembuh. tarik nafas 42 kali, tarik nafas oh. Saya dipulihkan, tarik nafas oh. Saya sehat, yang terakhir Tarik nafas, panjang-panjang Tahan sebentar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 Tiga detik lagi, sebentar lagi, ya, tarik nafas, tahan 15 detik. Saat tahan nafas, beberapa orang, klien, lean, itu biasa, tahan aja sebentar, lepaskan. Sekarang kita masuk, relaksasi, selesai, yang kedua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 Waktu relaksasi, pelan-pelan. Tarik pelan-pelan, tangan diangkat, dada dibuka, rentangkan tangan ke samping, tangan, lebih dada terbuka lagi, tahan sebentar, boleh. Lepaskan sambil tangan diturunkan pelan-pelan. Tangan menurunkannya pelan-pelan, otomatis lepas napas juga pelan-pelan. Tarik nafas, tangan diangkat pelan-pelan, otomatis nafas juga akan menariknya pelan-pelan. Teriring dengan gerakan tangan lepaskan lagi pelan-pelan nafas relaksasi ya kita lanjutkan nafas relainya tapi kita akan mulai menghitung 15 kali Tarik nafas ya, pause sebentar ya sekarang saya dua alat ini dua-duanya 100 yang alat yang item ini kadang susah untuk 100 tapi dia sering lebih peka sampai di bawah 50 bahkan bisa kadang di bawah 40 dia nggak mati tapi yang yang silver alat saya ini ini yang 199 satunya 100 jadi kepekaannya berbeda ketinggian yang jual ini lebih mudah 100 yang ini 99 jadi beda satu poin ya tapi nanti pas turun kadang yang ini sudah menunjukkan angka 40 misalnya ini baru 50 bahkan kadang di bawah 50 yang jual mati ini bisa sampai 35 nah saya pikir untuk memberikan waktu lebih untuk yang bertanya, saya akan uh, jawab sampai jam 7.75 lebih paling banyak ya, karena saya harus pergi ke Jonggol. Jadi kita tiga saja, yang ketiga ini saya akan tahan sekuatnya. Ya teman-teman juga boleh tahan sekuatnya, tapi yang baru pertama kali ikut sekuatnya itu pun kalau misalnya dua detik, rasanya udah sesek, segera tarik, terus tahan 15 detik. Jadi kuatnya berapa? Cuma 30? Tapi kalau ada kuat satu menit, satu setengah menit, anda kuat-kuatnya aja, ya. Saya juga akan tahan nanti sekuatnya untuk melihat saturasi turun sampai berapa, ya. Kita mulai rit yang ketiga. Kita sehat, kita kuat, tangan terentang, lepaskan lagi, kita buang racun, kita buang CO2, kita buang putus asa. Tarik nafas dalam-dalam, pelan-pelan.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 Tarik nafas, kita sehat, kita kuat, rupu alkali. Buang CO2, buang lewat mulut pelan-pelan. Hembuskan. -pelan, tarik kuat-kuat, tangan boleh diangkat, tarik ke atas, tarik ke samping, dada terbuka, buang lagi. Nafas relaks lagi, tarik nafas.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 Buang kacun. Tarik nafas. Sampai 15. Tarik kuat. Tahan sebentar. Sekarang boleh buang dengan cepat. Nah, kembali. Ritme cepat. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Buang dengan kuat. Tarik nafas. Bukuskan lewat mulut.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 tubuh saya alkali nafas dari Tuhan satupsi hmm. saya penuh nafas dari Tuhan tubuh saya alkali nafas dari Tuhan peredaran darah lancar nafas dari Tuhan pembuluh-pembuluh darah melebar nafas dari Tuhan sel-sel mendapat makanan nafas dari Tuhan tubuh saya pegar. Nafas dari Tuhan, reketasi sel terjadi. Nafas dari Tuhan, tubuh saya alkali. Nafas dari Tuhan, saya pasti sembuh, Nafas dari Tuhan, saya pasti sehat. Nafas dari Tuhan, kekuan teruk terjadi. Nafas dari Tuhan, pemulihan dipercepat nafas dari Tuhan regenerasi sel maksimal nafas dari Tuhan saya punya pengharapan nafas dari Tuhan pengharapan untuk sehat nafas dari Tuhan sembuhkan tubuh saya, nafas dari Tuhan sembuhkan hati saya, nafas dari Tuhan, sembuhkan pikiran saya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 Terima kasih Tuhan cara yang ajaib dalam metabolisme tubuh saat tubuh kami dipenuhi dengan oksigen. Terima kasih melalui olah nafas ya Tuhan katurasi kami bisa pentok 99 untuk yang dua digit dan 100% untuk Oximeter yang tidak digit. Persiapan. Tarik nafas. Tahan 15 detik. Kalau Anda pusing atau fly, itu biasa. Tahan saja. Karena kita sudah menarik nafas. Lepaskan. Lalu kembali ke nafas relaksasi.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 Lidah mau nekang ke atas, silahkan ditekuk lidahnya, dan ujungnya ngeplak. langit-langit. tarik nafas pelan-pelan lewat hidung. Ya, saya sudah kembali ke 100%. Ya, kalau yang belum, silahkan tarik nafas kuat-kuat, buang lagi, tarik nafas pelan-pelan, buang lagi sampai kembali ke 100%. Ya, ini dua alat berbeda, satu sembilan jadi kalau tadi teman-teman lihat, maka yang hitam tadi saya sampai 32. Karena memang kepekaan alat sekali lagi berbeda-beda ya. Ini biasanya hanya bisa sampai 40 atau 50. Tapi tadi yang hitam saya turun saturasi sampai 32. Berbahaya. Berbahaya kalau nggak bisa naik. Karena orang disebut hipoksia itu di bawah 95. Ambang aman itu 92. Maka nah, kalau di rumah sakit oranglah sedang sakit atau COVID Saturasi 92, alatnya bunyi. Ada juga oximeter yang baru, merek-merek yang baru yang baru keluar ini, kalau 92 dia bunyi. Tujuannya kalau Anda sedang sakit, sesak nafas, asma, demam berdarah, COVID, pasang oximeter. Nanti 92, pasang tabung oksigen. Jadi namanya stres memang. Kita memberikan stres kepada tubuh dengan membuat secara sengaja hipoksia. Tapi menariknya, anda yang selama ini saturasi nggak pernah 100 kayak saya, saya bronkitis 9 tahun. Sehingga saya orangnya saturasi itu 95, 94, 96, 95, rata-rata di 95. Maka 8 tahun lalu, waktu mertua saya pindah dari Surabaya ke Jakarta, dan dia sakit lutut, saya belum kenalan olah nafas. Waktu istri saya, anak mertua saya, sama sakit lutut, meniskusnya robek, dia nggak pakai operasi, dia nggak pakai cuma di MRI dan di Ronson untuk ngeliat robeknya kayak apa dan dokter bilang harus operasi. tapi olah nafas dalam satu minggu aja rasa sakitnya sembuh tapi meniskusnya masih robek. ototnya dikuatkan nggak menekan meniskus maka enam bulan sembuh. ya bisa naik gunung bisa naik bukit. jadi olah napas ini dahsyat banget. dengan Wim Hof kita sengaja hipoksia saturasi kita turunkan tapi harus Wim Hof satu dulu atau water breathing dulu. kalau pemula maka cukup sekuatnya berapa? 20 detik boleh, 30 detik boleh, boleh tahan nafasnya? Ya, mungkin hanya turun sampai 92, 95 nggak apa-apa, naik lagi. Tapi saya bertahun-tahun karena bronkitisnya cukup lama, ketika sembuh pun paru-paru saya bercak-bercak. Saya sembuh, saya bronkitis itu berarti SD SMP ya, sudah lama ya. Jadi SMA saya sudah sembuh. Tapi saya punya saturasi jelek. Karena bercak di paru-paru itu karena 9 tahun sakit tetap ada terus flek putih-putihnya. Sehingga dokter bilang saya harus kembali ke dokter paru-paru. Itu saya 6-7 tahun lalu. Saya enggak. Dan selama itu ya saturasi saya paling 96. Sampai saya ke dokter ketika saya bisa 100% dan dokternya bilang, nah gitu Pak jarod udah ke dokter paru-paru ya? Enggak. Polah nafas. Jadi hipoksia diselesaikan dengan terapi hipoksia. Jadi orang kanker menurut saya saturasi harus ideal 100%. Anda saturasi 100%, segera aja ke rumah sakit yang bisa tes gas darah. Cek pH-nya 745. Cari di artikel, cari jurnal, cari YouTube, Dokter Wadruf. Dia bilang pH darah 745, tiga bulan kanker mati. Jadi kita dengan cepat membuat tubuh kita alkali. Enggak perlu minum sodium Enggak perlu minum soda kue. Soda kue buat bikin kue, buat, bukan untuk buat diminum. Itu bukan standar konsumsi, itu standar industri. Saya dan istri itu berdua sekolahnya teknologi pangan. Jadi ada tepung yang untuk industri, ada gula yang untuk industri, ya, ada gula yang untuk dikonsumsi. Soda kue itu ya bikin kue, bukan untuk diminum. ya. Dan Anda tidak perlu, bahkan kalau saya ini, saya nggak minum air alkali. Tapi pH darah saya ideal. Padahal dulu saya punya pH itu 7, ya, Di bawah 7,3 itu udah asem. Kalau kencing saya 5,2. Sekarang saya kencing aja 7,3. Mau pagi, mau siang, mau malam, urin saja aja alkali. Ya, gimana darahnya kan begitu ya. Jadi anda bisa terapi alkali yang paling hebat, paling cepat hanya dalam menit. Anda hitung hari ini anda olah nafas, hari ini anda cek gas darah. Ya, begitu cepatnya. Apalagi kalau sehari 3 jam sekali. Tapi tiga jam sekali itu yang kanker ya. Pagi sebelum makan, malam sebelum makan itu wimbol. Kalau anda nggak sempat yang lain, wimbolnya dikurangin satu kali aja. Anda harus MBSR, MBCT. Jumat yang lalu pagi ya saya ajarkan olah nafas ritme pelan nah itulah serial MBSR MBCT secara teknik mau senci boleh mau water breathing boleh ya simak serial MBSR MBCT MBSR itu ada metode model empat lima enam tujuh delapan sembilan itu sepuluh itu semuanya MBSR MBCT empat aja ada 4 a b c d e f pola nafas ketenangan batin ucapan syukur sukacita kenapa ada tema-tema ini anda ikut MBSR, MBCT, ikut jonggabat sin, ikut meditasi juga ada tema namanya forgiveness, gratitude, love, passion. Ini menyeimbangkan hormon. Ini penting untuk ketenangan batin, anti stres. Stres dalam arti banyak stres ya, anxiety, kecemasan, anxiety disorder, semuanya sembuh dengan hal-hal seperti ini. Ya, tentu dengan pola yang lain. Tapi salah satunya pola nafas atau orang yang meditasi bagi saya saya sebutnya aja ya olah nafas kita mengolah nafas tapi mengolah batin, olah rasa, olah pikir dengan tenangnya karena kalau meditasi kan kadang ada konotasi ya ada doanya lah, ada kosongkan pikiran lah, ada mengenai tubuh eterik lah, ada mengenai uh, cahaya kehidupan, uh, reiki yang bagi kelompok saya mohon maaf ya bagi kelompok saya saya di Kristen Karismatik dan berkata itu sesat itu salah lah saya tidak mau terjebak dalam polemik teologis. Maka di semua olah nafas yang saya ajarkan, kalau orang lain ya saya nggak pernah menyangkut-nyangkut yang namanya chi, energi kehidupan, cahaya kehidupan, tubuh reiki, nggak ada. Kita bahas saja metabolisme, kita bahas saja kenapa Bimbo bisa menyembuhkan karena interleukin 10 naik, interleukin itu protein kompleks yang antiinflamasi. Tubuh Anda akan dibanjiri interleukin 10 nyeri di mana-mana, pegel di mana-mana, itu inflamasi. Inflamasi di, di pankreas, karena diabetes. Inflamasi di panjudara, kena kanker penyudara. akarnya ma ma Akar masalahnya, selain tentunya metilasi, membelah error. Kenapa membelah error? Karena inflamasi. Dan olah nafas ini, Anda cari atau ikut modul saya mengenai Wim Hof dan inflamasi. Itu penjelasan mengenai Wim Hof inflamasi. Jadi hari ini hanya Wim Hof versi penjelasan dokter Stein Eggberg, Anda Google Dokter Stein Eggberg, ya, maka dia juga ada Instagram, ada YouTube, ada channel, ada seminar ya. Ada dokter-dokter yang lain yang membahas Wim Hof. Saya sukanya dengan Wim Hof ini banyak dokter PSD, researcher rumah sakit ya yang membahas Wim Hof. Dan waktu para dokter ini membahas Wim Hof, maka penjelasannya bukan prananya, bukan energi, bukan cahaya ya, tapi penjelasannya adalah metabolisme tubuh. Ada yang dari Neuro Wim Hof dibawa ke rumah sakit, di-scanning otaknya, di-scanning di MRI, dilihat amigdalanya, hipokampusnya, insulanya, dilihat gejolak gambar otaknya bagaimana ketika orang berolah nafas, ada perubahan dalam otaknya, maka disebut juga brain restructure. Dampaknya pada tadi yang saya jelaskan di Stem Expert. Itu kuliah atau ceramah aslinya panjang banget ya. Maka saya screenshot aja, saya jelaskan ulang dengan cepat dalam bahasa uh, Indonesia. Ya. Waktu kita habis, jadi mohon maaf ya teman-teman. Uh, nanti kita bikin zoom lagi. Saya undang aja, emang kalau diundang spesifik lebih enak ya. Jadi nanti yang pasti ya, sekarang ini Senin sampai Jumat. Yang pasti Kamis itu lansia, Jumat itu kanker. ya Senin, Rabu, Senin-Selasa, Rabu. Nanti saya bikin yang Senin itu pemula. Kalau misalnya pemula mau ikut kanker, ya boleh. Kanker mau ikut pemula, ya boleh. Tapi pagi hari, kemis selalu untuk lansia. Karena untuk lansia, saya sadar, sedang berhadapan orang 60 tahun ke atas, orang yang di rumah sakit, orang yang di ICU, orang yang tidak bisa berdiri, tentu nanti misalnya pas body stretching-nya berbeda. Hari ini kita nggak body stretching. Saya harapkan memang lain kali itu, sebenarnya pagi itu benar-benar hanya praktek, hanya jawab. ya. Tapi karena banyak yang rupanya tidak menyimak modul, jadi ya saya undang dan ada penjelasan. Tapi kalau ada penjelasan begini, kita nggak sempat praktek yang body stretching. Padahal body stretching itu bagian dari MBSR olah rasa, di mana bukan olahraga biasa. Kenapa Pak dikasih nama body stretching? Nggak kasih nama Tai Chi aja? Bagi saya Tai Chi masih kurangnya bagus, yoga bagus, jigong juga bagus, tapi aspek karena kalau anda ketik MBSR dan itu ada yang memang posisi yoga kayak kayak orang posisi pahlawan, tapi dia diam di situ. Jadi kini itu, tuh Gerakannya tuh nggak nggak cepet pelan sekali dinikmati bahkan posisi berhenti dalam posisi berhenti seperti pahlawan atau uh, diam tarik nafas pelan pelan buang nafas pelan pelan karena namanya juga MBSR MBCT M-nya tuh mindfulness mindfulness based stress reduction sama mindfulness based cognitive terapi makanya kalau anda ikut saya Pak, modul modul inner healing minta audionya tidak butuh audio sih karena modul inner healing itu saya nggak perlu bernafasnya, tapi otaknya itu kognitif terapi. Jadi yang dibawa hatinya sama pikirannya, simak pelajarannya. Habis itu anda boleh berdoa, boleh nangis, boleh bertobat, boleh komitmen. Nafasnya gimana? Nafas biasa aja gitu ya. Jadi makanya nggak ada audionya. Pak saya yang mau yang modul relationship healing minta audionya, ya bisa sih audio. Tapi apa artinya audio itu ada tanpa mendengar narasinya? Ya, maka harus simak modulnya nanti mau dikombinasi dengan narasi ya boleh saja ya audio narasi jadi kalau diolah nafas ritme mas gunggung dia audio betul ritme nafasnya, tarik buang tarik buang itu satu banding satu yang empat empat satu tarik tuh dua tiga empat buang tuh dua ritmenya tapi John Kabat hampir sama emang kayak aliran meditasi di mana diajak diem aja enggak ada apa-apa tarik buang tarik buang tapi nafas gunung, bayangkan gunung. Instrukturnya memberikan narasi. Narasi Anda bisa ganti ayat, mau Alkitab, mau Al-Quran. Anda, anda narasi Anda bisa ganti soundtrack lagu. kolah Tuhan penyembuhku. Udah, nggak usah khawatir. Metafase ke mana, enggak usah khawatir. Dan teruk 2, 3, 4, 5. Pokoknya saatnya kanker berhenti. Saya yakin natural killer cell saya hidup lagi. Dengan olah nafas, olah hati, olah pikir, dengan pertobatan saya, menemukan tujuan hidup, mindful life, saya hidup yang punya tujuan, saya hidup yang berarti, kalau saya dikasih nafas, berarti masih saatnya untuk hidup, saya mau tolong orang lain. Di sorga saya bisa berdoa, bisa memuji, menyembah Tuhan, tapi nggak bisa tolong orang lain. Nolong orang lain ya sekarang ini. Itu ada artinya menemukan tujuan hidup. Udah, nggak usah mikirin metafase, nggak usah mikirin yang lain-lain, yang penting juga tentu makan sehat. Udah, buang khawatir. Olah nafas, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Narasinya mana? Putar aja lagu. Olah Tuhan, penyembuhku. Maka menurut teori yang tadi di gambar pertama, Anda bak, turun ke bawah ke zona hijau zona kesembuhan. Bukan zona stres, bukan zona kematian. Anda harus turun dari zona kematian, pada zona kesembuhan. Ya, itu jauh lebih penting. Nanti ketika di zona kesembuhan, makanan dimakan jadi obat, sayur dimakan jadi obat. Buah dimakan jadi obat. Apapun yang sehat yang Anda makan jadi obat. Karena pabriknya dalam tubuh kita. Tapi pabrik dikendalikan sama pikir dan rasa. Jadi konsep sederhananya itu kalau dibahasakan dengan bahasa yang mungkin akan lebih mudah dimengerti itu, tubuh kita itu pabrik obat. bahan bakunya makanan. Makanan sayur, buah, antioksidan. Tapi yang mengendalikan pabrik ini siapa? Komandonya ini siapa? Pikir dan rasa. Maka hati gembira itu obat yang manjur rasa Anda harus dipenuhi dengan joy, sukacita, pengharapan, yakin Tuhan sembuhkan, mukjizat masih ada. Kalau dokter bilang angkat tangan pun bahkan. Maka kadang orang seringan saya sering begini. Udah yang punya duit cari dokter dulu dah. Yang mau kemo, mau radiasi, mau operasi silahkan. Nanti kalau dokter udah angkat tangan cari saya. Supaya Anda yakin Tuhan itu bisa menyembuhkan. Itu sampai kadang-kadang itu -kadang saya itu nantang seperti itu kenapa? Ada dokter itu bukan bukan anti dokter ya. Tapi betul-betul di hati yang terdalam, kita tuh mengandalkan Tuhan dan percaya sama Tuhan. Kenapa? Gimana kita bisa melawan kecemasan? De facto, tadi 4. Gimana kita bisa khawatir? Pakai sugesti? Ada, ada batasnya. Sugesti ada batasnya. Kata-kata positif ada batasnya. Lingkungan ada batasnya. Supporting sosial ada batasnya. Walaupun itu semuanya zona hijau. Yang tidak ada batasnya adalah keyakinan bahwa Tuhan mengasihi saya, Tuhan sembuhkan saya. Kata-kata Bahkan kata, Seandainya karena kasih Tuhan itu saya dipanggil supaya berjumpa dengan Dia, maka saya tidak takut mati. Mati ketemu Tuhan. Tapi kalau saya hidup, saya hidup bersama dengan Tuhan. Tapi kalau hidup saya ngapain? Melayani. Dia mulai pelayanan. Sama kalau saya di WA grup terus terang saya saya katakan Bu Esther Margareta itu akan sembuh itu. Dia sedang kemo, dia sedang sakit, melayani yang lain dengan begitu rajinnya jawab baca jawaban, penuh patient, penuh belas kasihan. Dah. Orang yang penuh belas kasihan ini cepat sembuhnya. ya. Jadi bukan anti-kemo, bukan anti-radiasi, bukan anti-obat. Tapi semuanya itu akan berdampak waktu tubuh kita ya sedang dalam modul kesembuhan. Bahkan kita stimulasi sistem imunnya. Dengan sedikit stres, kita bangkitkan namanya energi kebangkitan. Bahkan kita masuk dalam memicu dibukanya survival circuit, survival game gen yang membuat orang sanggup menghadapi apapun juga. Makanya sebenarnya, mind fokus dengan shock terapinya itu, itu bisa dipakai sebagai analog. Ya, terapinya bisa terjun ke IRS, kalau menurut dokter Steinberg bahkan bisa jami jumping, bisa jet coaster, turun dari jet coaster, <tuh> ternyata saya tidak mati, saya bisa mengalahkan ketakutan, berarti apa yang tidak bisa saya kalahkan, saya bisa kalahkan kanker, saya bisa kalahkan diabetes, begitu. Waktu saya yakin saya diabetes bisa lepas obat lepas insulin lepas beneran. Nah mana yang menyembuhkan? Keyakinan saya atau dietnya? Ya dietnya berpengaruh, olah nafasnya berpengaruh. Tapi saya percaya juga bahwa keyakinan itu penting. Nah keyakinan itu yang sebenarnya disasar oleh modul main fokusnya Wim Hof. Siapapun mereka cemplungin KRS, lalu mereka bisa tahan dingin, bisa mengalahkan dingin bahkan ketika diukur pun jadi Wim Hof dan anak buahnya dikasih mantel, jaket, yang ada air in out -nya. Dialiri air dingin minus derajat, di bawah nol. Maka tubuhnya stabil di 37 derajat. Manusia yang lain yang tidak olah nafas, nyemplung air es, kedinginan, suhunya fluktuatif kayak orang demam. Turun dari es, demam beneran. Karena suhunya fluktuatif. Turun, naik, turun, naik. Turun. Orang yang olah nafas, masuk ke air es, stabil 36 derajat. Kayak nggak ada apa-apa dan itu sebenarnya kalau kata Wim Hof. Kekuatannya bukan di nafasnya. Kekuatannya di pikiran. Maka disebut kekuatan pikiran atau mind focus. Anda harus punya kekuatan pikiran, keyakinan. Tapi gimana menguatkan pikiran? Pakai pikiran Tuhan. Kalau Kristen ya pikiran Tuhan itu Alkitab dan Islam ya Al-Qur'an. Itu pikiran Tuhan. Kita baca pikiran Tuhan, kita masukkan pikiran Tuhan. Maka dengan seperti itu kesembuhan holistik akan terjadi. Ya, selamat pagi, sampai jumpa di program selanjutnya. Mohon maaf izin karena saya harus buru-buru berangkat. -buru ya.